Selamat datang di Mata Kuliah Arsitektur Komputer Modern. Perkenalkan nama saya Meliana, saya akan mendampingi teman-teman di Mata Kuliah ini. Untuk perkuliahan kita akan menggunakan Morning Maranatha Online Learning Rumah Belajar Universitas Kristen Manata. Silakan teman-teman mengakses Morning menggunakan akun yang sudah dimiliki oleh teman-teman. Untuk Mata Kuliah Arsitektur Komputer Modern, 2 SKS dengan kode Mata Kuliah IN222, Pengajarnya saya Meliana, di sini ada deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, pustaka, pendukung, dan juga beberapa catatan. Untuk kontak dosen dapat diakses di meliana.it.maranato.edu. Materi dan informasi kelas ada di morning, media komunikasi kita menggunakan classroom, dan juga Instagram rumah VIP. Kelas kita untuk semester ini akan diselenggarakan secara on-site. Jadi teman-teman punya kewajiban hadir 75%. Jika kurang dari 75%, teman-teman tidak dapat mengikuti UAS. Setiap hadir pertemuan, mahasiswa wajib menyimak data rekap kehadiran kelas sebelum jam perkuliahan berakhir. Tidak ada permohonan perubahan data setelah data ditulis di Google Sheet Nilai dan tombol save pada aplikasi SAT ditekan. Jadi mahasiswa wajib menyimak dengan sangat baik sebelum kelas berakhir. Mahasiswa wajib hadir sesuai dengan jadwal perkuliahannya. Untuk kelas A di hari Selasa jam 8 dan untuk kelas B di hari Selasa jam 10. Mahasiswa dapat menggunakan fasilitas lab dengan penuh tanggung jawab selama kuliah. Mahasiswa wajib memeriksa kelengkapan dan merapikan kembali semua fasilitas lab yang telah digunakan sebelum meninggalkan ruangan. Di sini ada formulir data peserta kelas. Teman-teman dapat mengisinya dengan mengklik tombol ini. Kemudian untuk AWS Academy Student Login dapat diklik di bagian ini. Di sini juga terdapat silabus Perkuliahan dan dokumen pembelajaran. Teman-teman dapat melihat tanggal-tanggal penting pertemuan kita. Sampai berjumpa di kelas kita, berjuanglah untuk menyelesaikan mata kuliah ini. Hayu, satu semester saja. Terima kasih.